sahabat-sahabat sahabat guru semuanya nah sebagaimana janji saya kemarin ya kita lanjutkan materi berikutnya adalah bagaimana kita bisa mempraktekan pembuatan soal secara online yang bisa ditayangkan secara online dan diakses oleh siswa-siswi secara online dari jarak jauh oke sahabat-sahabat jangan lupa ya nah, sebelum saya lanjutkan dukung terus channel saya dengan subscribe likes dan juga komen serta bagikan video-video saya yang menarik di channel saya ini bagikan kepada semua teman yang, yang siapa tahu memerlukan video saya oke sahabat-sahabat ya, semuanya tunggu dulu ya kita ya eh, sebagaimana saya sebutkan kemarin ada peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan yang pertama adalah handphone untuk me karena Bapak Ibu mungkin tidak hafal apa yang sudah saya jelaskan jadi sambil kita praktek sambil diputar di player saja video saya kalaunya ketinggalan di, ano, di apa namanya dihentikan dulu sejenak ya di apa namanya di di pause ya di stop dulu bukan di stop ya tapi dihentikan sejenak begitu di standby -kan videonya dan kalau sudah bisa dilanjut lanjutkan begitu ya jadi saya akan menyampaikan terus-menerus saja Bapak Ibu aja yang bisa me, menahan video jalannya video sampai dimana Bapak Ibu yang bisa mengikuti yang jelas hari ini bapak ibu dulu siapkan handphone. Yang kedua cek internet. Bapak ibu cek internet dulu ya sebelum dilanjutkan. Nah, saya cek internetnya di sini. di Saya pakai wifi ya karena saya pakai wifi. Cek di sini. Nah, pastikan bahwa internet kita terhubung. Ini saya terhubung ke handphone saya ya yang ada di kamar sana jauh ya. Jadi sinyalnya cuma dua mudah-mudahan bisa lancar nah Bapak Ibu oke sudah cek internet kalau perlu dites kecepatan internetnya oke oke saya anggap lancar aja bagaimana mengetesnya Bapak Ibu ya, <tik> <tik> oke tidak usah ya kita langsung aja buka soal setelah yakin bahwa internet Bapak Ibu lancar kita buka soal ujiannya akan kita masukkan ke Servernya Mbah Google, anggaplah saya membuka soal UTS yang lalu aja ya. Tes uji duitnya kita soal UTS tahun lalu karena soal semester saya belum punya, masih menunggu teman-teman. Nah, sahabat-sahabat, ini sudah standby. Jadi, soal kita harus standby nih di sini di pojok bar ya, tax bar paling bawah di sini tandanya soal kita standby ini yang tidak perlu saya keluarkan dulu ya dokumen kosong nah Bapak Ibu ya Nah udah kita kecilin lagi nah, Oke okay. jadi jangan dikeluarkan cuma standby di taskbar sini soal yang akan kita input termasuk juga folder-folder uh, yang berisi foto video ataupun screenshot yang ingin Bapak input juga sebagai bahan di soal mungkin misalnya pertanyaan itu memerlukan uh, soal ujian ya eh soal ujian itu memerlukan uh, foto atau video Bapak Ibu nah jadi Bapak Ibu harus siap dalam bentuk folder seperti ini ini folder namanya ya Nah jadi saya punya folder saya ada foto-foto Oke jika suatu saat saya memerlukan foto itu tinggal di diarahkan untuk mengupload filenya karena tidak bisa ya tidak bisa Bapak Ibu foto yang ada di sini di Word ini langsung masuk ke uh, servernya Google itu tidak bisa jadi harus kita masukkan tersendiri antara tag dengan gambar Oke, kita kecilin lagi langsung setelah siap semuanya internetnya sudah siap Bapak Ibu ya uh, kita langsung aja menuju ke aplikasi peramban kita bisa menggunakan Firefox ya ini Firefox ya Mozilla Mozilla ya nah. bisa internet explorer ya yang mudah kita coba kita sama-sama aja yang ini yang banyak digunakan oleh kawan-kawan ya kita pakai Chrome aja oke nah ini sudah standby internet saya Oke. Kita buka Pak. Kita buka baru aja. Kita buka tab baru. Nah, ini dikit jalan dulu ya. Nah, ini peramban baru. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah login ya. Coba saya lock out dulu barangkali bapak ibu ya eh, belum pernah login di Google ya. Nah saya coba mulai dari keluar dulu saya ya keluar dulu dari sini. Oke sekarang nanti bagaimana cara masuknya. Nah bapak ibu ya. Nah kita sudah terkeluar, saya sudah keluar. Kita keluarkan saja dulu ini nah tampilan saya seperti ini punya saya ya Bapak Ibu ya Coba kita keluarkan lagi tambah tab baru oke kita membuka tab baru ya Nah punya saya seperti ini karena saya sudah banyak yang login di sini ya dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang saya tambahkan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah uh, menambahkan atau belum pernah sama sekali komputernya menggunakan aplikasi Chrome-nya ya tidak banyak ya beda sedikit. Nah, jadi setelah soal siap, kita langsung menuju ke TKP. karena menuju ke TKP ke tempatnya ya. Bapak Ibu harus login dulu di sini. Saya sudah siap di situ standby ya, sudah siap di sini jadi sudah eh, tinggal klik langsung login saya ya. Nah, Bapak Ibu, login. Nah, saya karena sudah, apa namanya, sudah pernah login, dan tadi barusan logout. Maka, loginnya ya, login sekali lagi. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah login, ya bener-bener login, ya bener-bener login. Jadi, loginnya di sini nih. Ada gambar, apa namanya, profil ya, gambar profil. Kalau Bapak Ibu belum punya. Fotonya, misalnya Google, Bapak Ibu belum ada di upload gambar, ya. Tidak ada gambarnya, hanya huruf di sini. Mungkin huruf h abjad, nama Ibu, ya. Kita login, harus login dulu, Bapak Ibu, ya. Wajib untuk bisa menginput soal kita ke server Google dengan jatah uh, drip yang sudah dikasihkan bah Google kepada kita sebesar 1 GB, kita harus login. Nah jadi masukkan Gmail Bapak Ibu Ini Gmail saya nah, Jangan dihack ya Bapak Ibu Jangan dihacker Gmail saya Oke okay. nah Ketik di sini Google Bapak Ibu Saya transparan ya Tidak apa-apa ya Gmail saya silahkan Oke okay, Tapi passwordnya jangan diacak-acak ya Saya tidak kasih tahu passwordnya Tapi kalau ada yang mau kirim sesuatu ke tempat saya Ke Gmail saya silahkan ini Gmail saya Oke okay, kita langsung lanjut oke bisa tidak ya nah masukkan sati sandi anda oke saya akan tutup sandinya ya nah bapak ibu ini wajib bapak ibu sandi bapak ibu yang dirahasiakan seperti saya rasiakan sekarang ini ya nah wajib tahu kalau salah ya tidak bisa login dan tidak bisa melanjutkan oke Mudah-mudahan bisa masuk karena internet saya lelet. Oke, nah bapak ibu sudah login ya di sini. Mungkin ada gambar saya karena Gmail saya sudah saya kasih gambar. Kalau punya bapak ibu yang belum punya gambar, mungkin hurufnya aja di sini ya, huruf singkatan awal katanya. Nah, kalau sudah seperti ini, bapak ibu bisa ngecek Gmail kan? nah dan ini sama dengan gmailnya di hp datanya sama dengan di hp kalau bapak ibu menggunakan uh, gmail tadi adalah gmail yang bapak ibu juga login di handphone ya jadi sama nah cek gmail misalnya Oke, sebenarnya tidak perlu ya bapak ibu cuma ini untuk uh, memastikan bahwa apa yang ada di handphone dengan yang di laptop itu sudah sama tampilannya sudah sama datanya nah ini ala bapak ibu buka di handphone ya juga sama seperti ini ya. Nah. Oke sudah ya, kita back saja, kita kita kembali. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika kita sudah uh, siap seperti ini. Nih, pastikan tulisannya sudah Google. Ada Gmail, ada uh, akun kita di sini nih. Kita mau logout di sini juga, diklik ya. Log out di sini juga. Kalau diklik klik, nah coba kita klik. Nah, kita mau logout di sini juga, ya, Bapak Ibu. Nah, kita nambah akun juga di sini. Ini saya tidak perlu sampaikan, ya. Kalau Bapak Ibu mau nambah akun Gmail juga bisa di sini juga. Nah, address another account. Oke, ya. Kalau Ibu nambahkan, saya banyak nih punya akun di komputer ini, jadi tersimpan seperti ini. Ada tiga akun, berarti akun Wahji Banjar, Dinda Sabrina, dan utuh. Kecil Banjar ya, Bapak Ibu, silahkan dikunjungi aja. Kalau mau berkunjung, silahkan. Tapi jangan diacak-acak ya, Bapak Ibu. Ya, jangan dihacker ya punya saya. Oke, jangan dicari-cari ya passwordnya. Oke, jangan dicari-cari apa konfirmasi passwordnya ya, Bapak Ibu nah sudah sampai di sini Bapak Ibu sudah siap berwarawiri untuk membuat apapun di Google tentunya dengan uh, aturan dan tata krama yang sopan sesuai dengan aturan kebijakan uh, apa namanya uh, apa nama <laughs> ya medsos ya media sosial ini termasuk media sosial Bapak Ibu mau YouTube silahkan ya Mau email mau buka blog blogger ya juga silahkan tinggal dicari di sini Nah kita ketikkan Google formuler karena sudah pernah mengetik saya jadi tersimpan seperti ini Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ngetik Google formuler ya harus diketik ketik Google formuler gini seperti ini. google ya ge Oke, tinggal tekan inter Bapak Ibu ya. Sahabat-sahabat, kita saksikan perputaran internet saya. Mudah-mudahan datanya ada ya. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Oke, ini yang bahasa Inggris, ini yang bahasa Indonesia. Saya pilih yang bahasa Indonesia, tapi pastikan judulnya adalah Google Promulir. Buat dan analisis survei gratis, ya Bapak Ibu. Oke, karena banyak pilihan di sini, kita samakan. Kita pilih yang buat dan analisis survei gratis, Bapak Ibu. Sudah, ya. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Kita klik aja supaya cepat. ini lagunya kok serem ya Pak Background musiknya serem ya Bapak Ibu ya nah kita sudah berada di sini langsung menuju ke sini mungkin tampilannya dengan Bapak Ibu beda nanti karena uh, setting dari laptop atau setting dari Google akun Bapak Ibu berbeda dengan punya saya tapi pasti gambarnya yang seperti ini ada buka Google formulir pribadi ada buka formulir Google bisnis kita tidak akan membahas bisnis ya Bapak Ibu ini khusus untuk yang bisnis ya untuk yang membuat apa namanya aplikasi-aplikasi uh, pendaftaran otomatis ya kita kita tidak membahas ke sana dulu kita khusus untuk Google formulir secara pribadi jadi Google ini lengkap ya Bapak Ibu ya ada slide ada spreadsheet ini apa namanya Excel ada dokumen Bapak Ibu bisa nyimpan di sini dokumen Bapak Ibu jadi biar komputer Bapak Ibu rusak semua dokumen Bapak Ibu yang satu giga itu ya tersimpan semua di sini dan aman selama password Bapak Ibu aman tidak tersebar atau tidak dihack orang dan selama alamat rumah Bapak Ibu masih ingat alamat rumahnya dan masih ingat kuncinya ya Kalau tidak ingat alamat rumah ya percuma Apalagi kuncinya sampai ketinggalan di toko sepatu <laughs> Ya passwordnya ketinggalan ya karena sudah lupa Ya percuma ya Harus bikin rumah baru lagi sayang sekali rumah yang lama yang isinya sudah banyak Kita tinggalkan karena kita lupa password lupa alamat emailnya Jadi Bapak Ibu catat ya di tempat-tempat yang Uh, mudah ditemukan secara pribadi jangan di tempat umum ya Bapak Ibu untuk mencatat Gmail dan passwordnya nanti malah diambil orang diambil alih orang kuncinya ya dan habislah harta Bapak Ibu jadinya kan oke okay, kita masuk ke Google Permulir pribadi oke okay, kita tunggu perputarannya Bapak Ibu ya Nah jadi mudah Bapak Ibu sudah saya ajari bagaimana login dan kalau mau bikin baru juga tinggal klik aja bikin baru daftar registrasi baru ya untuk Gmailnya dan kita sudah berada di sini Nah Bapak Ibu kita sudah sampai di dalam rumah kita inilah harta saya ya Bapak Ibu ini harta saya Nah, ada pendaftaran untuk mahasiswa baru saya, ya. Ada informasi kontak, ada ini undangan pesta, dan lain-lain. Dan -lain. nah, ini pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai. Tawaran-tawaran yang Bapak Ibu bisa pakai, ya. Oke, Bapak Ibu, nah ini banyak sekali data, data. Data apa namanya? Google Formulir saya. Nah, ada daftar hadir siswa tiap minggu saya buat di sini, tersimpan aman di sini, ya. Di dalam rumah saya, oke. Okay. Di dalam alamat email saya, jadi kalau mau buka lagi, buka yang mana aja bisa ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke pekerjaan kita, langsung kita ke dapur aja ya, Bapak Ibu. Kita langsung menuju dapur untuk mencincang dan meracik bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ada dua menu di sini. Pertanyaan ini pertanyaan yang kita ajukan Respon nanti uh, jawaban yang masuk ke formulir ini uh, Kemudian ini untuk mendesain warna-warni kita seperti apa kita desain Nah misalnya kita desain warna-warni yang menurut Bapak Ibu bagus ya Oke mana ya tidak muncul ya Nah kita pilih apa warnanya Setelah itu ya kita pilih kita larikan dulu ini gambar saya ke sini. Oke, okay, kita pilih itu. Oke, okay. nah sudah berubah warnanya, kan? Seperti ini, kita keluarkan dulu. Nah, ini untuk meninjau bagaimana hasilnya karya kita. Ini untuk uh, setting. Nah, jadi bisa di-setting untuk kumpulkan alamat email, bisa setting untuk hanya satu kali masuk siswa kita atau teman kita hanya bisa satu kali untuk mengisi kemudian edit setelah mengirim artinya setelah mengirim dia bisa memperbaiki kembali masuk lagi ke link itu dan diperbaiki nah kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks jadi pelangga, siswa kita atau siapapun bisa melihat uh, jawaban temannya yang terdahulu kalau ini kita setting ya Oke okay, kita kasih edit ini boleh Artinya dia bisa masuk lagi untuk memperbaiki jawaban Tergantung keperluan ibu Kalau hanya satu kali gini kita contreng Maka peserta siswa ataupun responden kita Hanya bisa satu kali untuk menjawab Atau mengisi formulir yang kita bagikan Soal-soal yang kita bagikan itu Hanya bisa satu kali mereka mengakses ya, Tidak bisa lagi mengakses Oke okay, tidak usah ya Nah, kemudian ini kumpulkan alamat email. Maka apabila responden membuka formulir atau linknya, mereka harus menginput email mereka yang benar-benar yang valid -benar ya, yang benar-benar aktif ya. Jadi tidak usah juga. Nanti mempersulit siswa kita. kasihan dia ya. Simpan. Nah di sini ada beberapa pilihan. Ada presentasi. Kalau presentasi tampilkan link untuk menyatakan tanggapan lain oke okay, ya ini berarti untuk menambahkan nah, kemudian tampilkan status progress artinya kita sudah mengisi atau peserta kita atau responden kita itu bisa sampai di mana dia tahu ya ada berapa isian lagi acak urutan pertanyaan nah, diacak ya berarti antara responden yang satu dengan yang lain tuh nanti akan mempunyai urutan yang berbeda ada lagi kuis, nah Bapak Ibu, kuis inilah yang akan kita bahas ya. Karena kita menjawab soal, kita akan membuat soal untuk ujian. Kita pergunakan menu kuis ya, kuis ini di setelan tadi. Jadi di setelan sini, kita pilih yang ini kuis. Nah, kita hidup, kita aktifkan untuk kuisnya. Kalau tidak diaktifkan, ya kita tidak bisa membuat soal. Nah, kemudian kita mau setting di sini. Ya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nanti setelah peninjauan manual ya. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana yang suka, yang jelas aja, yang ini ya, supaya soal nilainya langsung tampil. Nah, kemudian responden. Responden bisa mengetahui pertanyaan tak terjawab. Atau bisa mengetahui pertanyaan jawaban yang benar oke jadi nanti kalau dia sudah mengirim jawaban ya Nanti dia bisa melihat mana jawaban dia itu yang salah mana jawaban dia itu yang benar berikutnya kalau dia bisa login lagi tentu dia bisa membetulkan uh, jawabannya nah jadi Bapak Ibu pikirkan untuk setting ini pikirkan untuk untuk apa keperluannya ya jadi kalau ini ditampilkan Siswa kita dia berikutnya pasti mengingat Mau oh, jawaban saya ini salah ternyata Bukan ini kuncinya kan begitu ya Nah jadi kalau saya biasanya seperti ini aja Kecuali mau oh, nilai siswa itu tinggi di remedial berikutnya Untuk soal yang sama Nah kalau ini kita tampilkan aja Bapak Ibu ya Supaya siswa kita tuh tahu nilai dia itu pada saat ujian itu nilainya berapa Oke tapi terserah ibu yang dua ini kah ya terserah Apakah ah, mau ditampilkan ini tidak apa ditampilkan kan karena tidak berpengaruh terhadap nilai mereka yang jelas mereka harus tahu pertanyaan yang tak terjawab tapi jelas ya semua pertanyaan pasti dijawab karena kita setting nanti wajib dijawab ya oke jawaban yang benar ini aja yang bapak ibu pikirkan nanti bocor kan kuncinya nah kalau sudah yakin dengan pengaturan seperti ini bapak ibu kita tinggal simpan save ya Bapak Ibu di zap save nih sapunya di bawah ini Ini ya Bapak Ibu Oke Kita lanjut Nah Sudah siap dipergunakan untuk soal Nah sekarang kita masuk ke sini Di menu pertanyaan ini responder nanti kita bahas Menu pertanyaan ada judul tanpa judul ya Ini berarti nanti kita save, Kita copy paste dan kita kasih judul ya ini Ya, ini masih belum ada judul. Nah, kita beri nama di sini. Misalnya, buat kita ini apa? Soal OTS Bahasa Indonesia Online 2020, misal. Tapi bapak ibu harus bikin yang bagus ya. Saya kempis pasta di sini. Oke. Okay. Nah, mau dikasih gambar ya? Saya kasih gambar misalnya apa gambarannya supaya menarik lah ya Bapak Ibu Mohon maaf ini agak lambat internetnya bisa ambil gambar lewat kamera bisa melalui foto ya bisa melalui Google Drive punya Ibu ya Nah jadi kita cari ya kita akan unggah di internet atau unggah di mana ya Nah Uh, saya mau mana yang foto ya mana yang foto ini uh, file saya ambil itu uh, semua file ya. saya cari foto ini oke okay, kita ke foto saya aja ya ke foto saya untuk membuat gambar ini Nah, oke okay, bapak ibu kalau mau mengasih gambar ya harus Cari kemana arah gambarnya. Oke, kita ambil misalnya gambar kemenak ini yang lebih ringan ya. Oke, kita tunggu prosesnya ya Bapak Ibu. Ya harus ditunggu ya. Nah, sudah masuk. Sudah ada gambar ya. Nah, jadi ya sudah ada gambar. Seharusnya tadi saya masukinnya di sini tadi ya tapi karena sini sudah jatuhnya biar aja ya nah deskripsi ini dikasih uh, pesan seperti apa oke okay ya saya copy paste dari soal ini saya ini aja ya misalnya saya mau kasih deskripsi yang seperti ini saya, saya ambil di sini ya ini soal saya terdahulu saya malas mengetik ya bapak ibu karena di soal saya ini tadi tidak ada deskripsi Nah, jadi kita kesini aja ke soal saya oke lambat ya bapak ibu aksisnya mohon maaf mohon bersabar ini kop surat anggaplah ini ya yang saya mau copy ini lambat sekali ya <gih> oke baiklah kita anggaplah ini lagi yang kita deskripsikan ya Nah soal OTS Bahasa Indonesia jawablah dengan benar kita ketik manualnya dengan benar jangan lupa berdoa pokoknya apa saja menurut Bapak Ibu bagus sesuai deskripsi Bapak Ibu ya ketikkan aja di situ Oke nah sekarang kita akan maju aja ya yang jelas ini deskripsinya seperti punya saya ini tadi wow masih berputar internetnya ya karena wifi saya jauh di belakang sana nah saya akan ngasih tahu bapak ibu ini menu ini nah ada beberapa menu buat salinan pindahkan ke sampah dibuang ya dapatkan link untuk dibagikan dicetak diprint nah kemudian ini juga settingnya Bapak Ibu ya oke, sebelum kita lanjutkan tadi sudah ini ya oh, sudah ya Bapak Ibu sudah oke nah kita akan fokus di sini aja lagi berarti sampai selesai ini sudah hampir selesai ya kita akan fokus di sini aja nah ini ada menu tambah ini menu untuk nambah pertanyaan Bapak Ibu oke ini ada menu apa ini ya Bapak Ibu ya coba nah import pertanyaan Bapak Ibu bisa import sebenarnya ya pertanyaan dari saya belum pernah coba kalau import ini tapi semua harus dalam bentuk pertanyaan ya mungkin ini dari Excel ya Bapak Ibu saya belum pernah coba ini masukkan teks ya nah judul dan deskripsinya nah, kalau ini mau dikasih foto tambah foto tadi ya saya nambah foto kalau ini mau tambahkan video Bapak Ibu bisa tambahkan video di sini ya Video singkat tentunya Kalau makin banyak videonya Nanti kasihan yang buka linknya ya berat ya Jadi diminimalkan Usahakan untuk yang paling ringan ya untuk settingnya Kalau ini tambah bagian Oke Untuk ini Bapak Ibu tambah bagian ini mau berapa dulu harus dipikirkan Ada bagian kop surat Ada bagian kop surat ya, ada bagian kop surat misalnya, ada bagian data siswa, ada bagian token, dibagi-bagi harus dipisah itu, ada bagian soal-soal yang harus dijawab, kemudian yang terakhir ada pesan misalnya selamat, nah itu harus kita tambahkan di sini, ya, nah misalnya seperti ini saya akan buat beberapa bagian, nah ada bagian satu, bagian dua ya satu dari dua. Oke. Okay. Masih tanpa judul. Kita tambah aja dulu bagiannya. Kita tambah di sini ya, seharusnya tadi di sini kita tambah bagiannya bagus. Bagian di atas ini kita hapus ini. Nah, untuk menghapus Bapak Ibu, untuk menghapus bagian ini. Nah, hapus bagian. Oke, okay. jadi tinggal bagian yang ini aja ya Bapak Ibu ya. Tambah bagian dulu. Nah, ini misalnya bagian uh, data siswa di sini. Data siswa, tambah lagi bagiannya. Oke, di sini misalnya token. tambah lagi bagiannya soal ujian Oke ya. Nah, di deskripsi di sini sebenarnya ya yang tadi yang jawablah soal-soal tadi ya dengan baik dan benar. Saya mau copy di sini tadi belum bisa. Belum bisa diakses punya saya. Nah. Di sini seharusnya tadi ke bukan bukan ini ya oke okay, bapak ibu ya ctrl c ini soal ujian sebenarnya di sini di depan tadi itu kop kop madrasah ya di sini biasanya kementerian agama nah, nah ag <gup> agama ya oke okay. Nah tadi gambarnya sudah masuk tadi, tetapi sudah kita hapus ya, kita masukkan lagi lah gambar di sini. Oke sebentar ya kita cari lagi gambarnya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kita santai aja. Oke agak lambat ya Bapak Ibu, kita tunggu. Oke mengulangi tadi yang tadi ya Bapak Ibu ya ujian. Akhir, misalnya, atau penilaian akhir semester. Nah, udah ya. Nah, ini data siswa. Maka, di sini harus kita tambah pertanyaan, Bapak Ibu, karena data siswa ini memerlukan re respon jawaban dari siswa berupa nama dan nis, atau kelasnya. Tambahkan pertanyaan. Kalau tadi kita sudah tambah bagian ya beberapa bagian Bapak Ibu di sini ya yang gambar ini. Ini gambar kotak segi panjang nih dua ya. Di <tuh> bagian namanya. Kalau ini tambah pertanyaan Bapak Ibu. Kita tambah pertanyaan. Nah, di bagian 2.4 data siswa ini kita buat pertanyaan nama siswa. Oh. oke okay, sudah bapak ibu ya nah ini teks jawaban singkat aja ya bapak ibu sudah betul jadi untuk memilih jawabannya seperti apa ibu-ibu bapak ibu klik yang ini nih ada jawaban singkat ada paragraf ada pilihan ganda ya ada kotak centreng ada drop down ada upload file upload file ini berarti gambar ya ada skala linear ada kisi pilihan ganda ada petak kotak centang ya ada tangga ada waktu Oke, okay, bapak ibu, pilih yang sesuai keperluan bapak ibu. Silahkan dicoba-coba nanti. Kita maunya yang bikin soal aja dulu ya, bapak ibu. Jawaban singkat dulu di sini. Oke, okay, satu pertanyaan sudah wajib diisi. Supaya siswanya harus mengisi. Kalau dia tidak mengisi, dia tidak bisa ngirim. Oke, okay. kemudian di sini boleh diperifikasi bapak ibu. Nah, boleh di deskripsinya diisi, boleh di sini di, di sini kita tampilkan deskripsi. Boleh dipalidasi, validasi, respon supaya tidak bisa sembarang isi ya, tapi saya cenderung untuk tidak mengambil ini. Kalau misalnya saya isi yang seperti ini, coba ya, Bapak Ibu, supaya paham aja. Nah, berarti siswa di sini mengetikkan namanya atau nomor handphone. Kalau nomor handphone, angka pilihannya. Kalau nama, berarti tag, kita pindah ke teks Nah, karena kita sudah aktifkan validasi, Bapak Ibu maka kalau anak-anak kita tidak mengisi jawaban ini dengan teks, dia tidak akan bisa melanjutkan jawabannya. Atau kita ganti ini dengan nomor handphone, maka kalau dia memasukkan huruf berarti tidak bisa meneruskan ya. Karena kita hidupkan di sini validasi. Ini agak menyusahkan siswa kadang-kadang ya, jadi saya matikan. Tidak apa juga ya. Itu untuk me meyakinkan bahwa siswanya benar-benar mengisi aja. Tapi kita yakin mana, mana mana ada siswa yang tidak tahu namanya ya. Oke sudah kita tambah lagi pertanyaan plus. Nah bapak ibu kelas kelasnya kita pilih di sini opsi jawabannya misalnya kelas 9 a. Nah, oke bapak ibu ya tambah lagi. Kalau kita nambah lagi pilihannya klik aja yang di bawah nih tambah opsi. Nih, yang di bawahnya tambah opsi. Berarti kelas sembilan uh, 9 B. Tambah lagi ber sampai berapa Ibu mau nambah Bapak Ibu? Klik aja yang di bawah tuh tambahkan opsi. 9 C. Oke. Okay. Tambah lagi Bapak Ibu karena kelasnya banyak 9D oke cukup ya 9D aja dulu bapak ibu kalau mau nambah lagi klik ini kalau tidak mau nambah lagi jangan diklik ya bapak ibu sahabat sahabat semua nah kalau perlu gambar misalnya kelasnya ada gambarnya supaya jangan salah masuk nih klik aja ini ini sini juga kalau mau gambar artinya option jawaban option pilihan itu kalau mau nambah gambar di sini tapi syaratnya folder gambarnya sudah siap di komputer Bapak Ibu kalau di, di pertanyaan ini perlu gambar, Ibu klik yang ini oke okay, ya klik ini, kemudian masukkan gambar yang ada di folder komputer yang sesuai dengan pertanyaannya misalnya kalau kelas kita klik kelas maka kita akan diarahkan ke uh, input gambar nah kita bisa menggunakan kamera ya Misalnya kita cari. Coba Bapak Ibu supaya ngerti aja saya contohkan satu. Misalnya kelasnya misalnya gambarnya kucing. Oke, kita sembarangnya Bapak Ibu ya karena saya tidak punya gambar ruangan kelas saya, ah, kita anggaplah kucingnya simbolnya. Nah, sekarang gambarnya munculnya di mana, Bapak Ibu? Oke. Nah, maka muncullah gambar kucing itu di sini. Bapak Ibu ya ini bisa diedit di sini Oke jadi Bapak Ibu mau masukkan apa gambar di tiap pilihannya dikasih gambar juga di sini misalnya ya coba ini supaya paham ya Bapak Ibu nah, cari agak lambat ya Bapak Ibu mohon bersabar mungkin banyak durasi ini Ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah paham aja ya. Kita tunggu. Nah, gambarnya muncul di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada teksnya kita, di sini gambarnya kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk data siswa ini cukup dua ini aja nama siswa dan kelasnya. Kalau Bapak Ibu mau nambah lagi pertanyaan, ya tambah aja lagi Bapak Ibu ya. Misalnya mau nambah di sini. Kita klik tambah. Untuk nambah ya, nis misalnya ya Bapak Ibu ya nis n oke. Nah maka di sini dipilih lagi opsi jawaban singkat. Jawaban singkatnya boleh Bapak Ibu pilih karena nis itu angka, maka boleh dipalidasi harus berupa angka ya. Nah, jadi siswanya harus menulis angka di sini. Kalau dia nulis huruf, misalnya D8 -E maka dia tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Ini wajib diisi. Oke, tadi sudah di atas juga, sudah ya. Nama siswa kita setting wajib diisi, bapak ibu. Hati-hati ya, nanti dia bisa mengirim walau tidak mengisi nama. Kalau ini tidak diconteng, nah sudah cukup ya, bapak ibu. Kita lanjut ke token nah sekarang token bapak ibu kalau kalaunya memerlukan token ini maksudnya supaya soal itu kita bagikan linknya lebih dulu tapi siswa tidak bisa mengakses soal yang ada di bagian 3-4 ini bapak ibu ya di bagian lanjutan sini artinya sampai di sini aja kalau dia tidak tahu tokennya dia tidak bisa mengakses soal UTS Bahasa Indonesia oke bagaimana caranya meletakkan token nah ini bapak ibu yang aksesnya ya nah kita pilih di sini buat deskripsi masukkan token yang benar Nah, gitu ya. Mungkin berubah setiap jam. Misalnya kalau Bapak Ibu katakan seperti ini boleh juga akan berubah setiap satu jam saja nah. apa nih ketikannya emang eh, maaf, maaf ya <laughs> jadi token token seperti ini salah tulisannya, ya. Bapak Ibu mohon maaf nah akan berubah setiap satu jam ya terserah Bapak Ibu ya. mau berubah setiap hari mau berubah satu menit ya juga terserah Bapak Ibu Bapak Ibu yang merubahnya kalau tidak dirubah ya tidak akan berubah. Nah sekarang bagaimana akses tokennya? Nah, Bapak Ibu tambah dulu pertanyaannya. Oke di sini kode token. Nah, Bapak Ibu di sini penjelasannya yang bagus yang panjang saya singkat aja. Oke ya misalnya dituliskan di sini untuk menghindari kebocoran soal maka token ini wajib ada pada soal ini misalnya kan. Nah di sini tinggal tambah pertanyaan dan buat uh, apa namanya validasi, validasi respon wajib untuk token. Karena kalau nya bapak ibu kasih token tapi tidak divalidasi ya percuma pakai token ya. Jadi wajib di bagian sini dikasih validasi. Beda dengan yang uh, data siswa tadi ya. Nah kita kasih validasi. Nah. Di sini Bapak Ibu mau tokennya angka apa huruf ya oke nah kita kasih uh, uh, teks aja ya Bapak Ibu nah oke okay. dan karena ini token Bapak Ibu jadi harus kita pasang dulu kunci jawabannya apabila dia tidak menjawab sesuai ya, jawaban maka ia tidak bisa ya jadi kunci jawabannya harus kita masukkan Bapak Ibu Kunci jawabannya harus kita kasih tahu, tokennya harus kita kasih tahu ya. Nah, token. Tambahkan jawaban yang benar. Nah, Bapak Ibu cukup satu token aja ya misalnya eh uh, tokennya mau bahasa. Terserah Bapak Ibu mau sepanjang apa tokennya ya. Yang bagus itu lima huruf aja misalnya makan minum deh. Ya. Oke. Okay satu aja cukup bapak ibu kalau mau menambahkan kata kunci yang lain ya kebanyakan kata kunci nanti dibanyakin bisa masuk bapak ibu ya nah oke udah nah udah ya nah selesai nah, nah di sini, nah ini kan kunci jawabannya yang benar adalah bahasa Bapak Ibu, teks ya. Nah harus berisi. Kalau tidak berisi tidak bisa. Karena si sudah di sini. Ini dihidupi ya. Jangan sampai lupa validasi wajib. Nah ini juga sudah. Oke. Di sini kita kasih tahu kalau dia masukkan tokennya salah. Pesan khususnya kita isi ya Bapak Ibu. Kode salah. Hubungi. guru kudi salah atau mungkin sudah berubah nah. nah itu ya nah ketika dia salah masukkan kata bahasa misalnya dia tulis ahasa misalnya kan maka pesan ini akan keluar Oke nanti kita coba Bapak Ibu di akhir ya Nah Oke. Okay. Kita nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk kasih tokennya. Paham ya? Jawaban singkat. Tulis judulnya kode token supaya tahu bahwa ini ada token yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Tokennya telah bahasa. Kalau Bapak Ibu mau ganti nanti kapan-kapan ya kita klik lagi di sini ganti lagi ya Bapak Ibu. Bisa diklik di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terserah Bapak Ibunya mau diganti atau mau bagaimana ya. Oke. Okay. Sudah oke okay, bisa kita lanjutkan bapak ibu ya jadi kunci jawabannya kalau mau ganti klik, klik jawaban lagi mau ganti hilangkan hapus kalau ibu mau ganti misalnya makanan oke okay, maka salah ya makanan maka siswa bisa lanjut ujian kalau dia bisa mengetikkan makanan ini di sini Oke, ketik selesai Bapak Ibu jangan lupa selesai ini tandanya tersimpan Oke sudah kita lanjutkan nah ini dia yang intinya Bapak Ibu ya sebenarnya token ini boleh tidak boleh boleh juga ya ya Nah kita lanjut ke soal kita akan bikin soal saya saya bikinkan soalnya beberapa aja ya Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan di bagian sini, maka kita harus klik ini dulu. Tambah lagi pertanyaan. Tadi yang pertama-tama kita tambah bagian karena ada beberapa bagian. Di setiap bagian kita bisa menambah pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tinggal copy pasti Bapak Ibu soalnya, oke? Okay soal di server google ini kita acak ya kita tidak perlu nomor kalau bapak ibu input soal semua ini ya pakai nomor ABC ya dan kalau pakai nomor 123 seperti ini dan ABC seperti ini kita tidak bisa mengacak uh, soal dan tidak bisa mengacak jawaban jadi kita matikan aja penomoran ini dulu semuanya bapak ibu ctrl A matikan nomor ini atau matikan satu-satu aja bapak ibu ya Nanti malah ya seperti ini aja kita copy, Ctrl C bapak ibu untuk mengcopy. Kalau tidak ya ini ada copy bapak ibu ya, klik ini sama dengan Ctrl C. Nah kita ke menu online kita, tinggal di sini Ctrl P vitamin atau di klik kanan tempel. Nah, nomornya dibuang karena tadi saya tidak membuang nomor ya dibuang seperti ini. Nah, sekarang untuk opsi jawaban, opsi jawaban ini tinggal kita, guys. Karena kita tidak perlu ABC, Bapak Ibu. Ya, kita buang aja ABC-nya. Kita tidak perlu ABC, Bapak Ibu, karena di... nah, seperti ini aja, Bapak Ibu. Seperti ini, pastikan nomornya tadi kan otomatis. Yang pertama, jadi mudah untuk menghilangkan. Kita pakai auto number di sini, Bapak Ibu nya ya pastikan pakai ini Bapak Ibu ya Nah jadi nyaman kita untuk menghilangkan Nah sekarang sudah hilang kita copy copy control C eh kita ctrl C kita masuk lagi ke Google kita kita di sini berada di sini ya Bapak Ibu ya Nah di soal ini yang kita buat masih jangan kemana-mana dulu kita kontrol paste di sini Nah kan sudah masuk ya Bapak Ibu pilihan jawaban sudah masuk nah kita tinggal memberikan kunci jawaban nah di sini kita kasih uh, apa namanya poin ya kunci jawaban dulu kita kasih kunci jawabannya yang mana ya Bapak Ibu ya, yang berikutnya adalah yang bukan struktur tag percobaan misalnya konsep ini kuncinya kita klik kita pilih nah berarti kuncinya ini kalau siswanya nanti dijawab yang lain dia tidak dapat poin ya Bapak Ibu ya poinnya mau kita kasih berapa Bapak Ibu kasih di sini berapa sesuai kalaunya soalnya ada 20 berarti 100 dibagi 20 berarti soal uh, 5 ya nah, 4. kalau 4 itu 25 soalnya kalaunya dua berarti soalnya ada 50 karena harus 100 Nah ini Bapak Ibu sudah selesai untuk satu soal Nah tinggal diaktifkan yang ini ya Bapak Ibu Supaya dia dia bisa menjawab Nah sudah ini satu soal sudah selesai Bapak Ibu Oke ya Nah ini nanti diacak aja Bapak Ibu ya Ada pilihan di sini Nah acak urutan opsi jawaban Oke nanti ketika dia yang satu satu orang yang lain dengan yang lainnya tidak akan sama uh, urutannya itu karena di sini ada oke Nah deskripsi boleh ditambahkan ya uh, kemudian foto juga boleh ditambahkan kalau pakai foto di sini juga Bapak Ibu bisa kasih foto di sini juga Bapak Ibu kasih foto atau gambar di sini juga Bapak Ibu kasih foto atau gambar bisa ya terusah uh. di sini juga Oke Bapak Ibu paham ya kalau sudah paham kita lanjutkan soal berikutnya supaya lancar aja saya, saya ajarkan ya. Tambah pertanyaan lagi. Bapak Ibu, gambarnya yang diklik adalah gambar yang tambah ini ya yang plus. Bukan ini, ini ini upload soal ya Bapak Ibu ya input pertanyaan. Ini tambah tag yang ini tambah pertanyaan aja. Kita bikin manual ya. Lambat ya. Error ya komputer saya. Oh enggak. Jadinya kebanyakan nambah pertanyaannya. Nah sudah satu soal. Lanjut soal yang kedua bapak ibu. Lanjut soal yang kedua. Kita ambil lagi di sini bapak ibu ya. Ini kita kembalikan dulu. Coba jangan rusak. Nah kita blok lagi yang ini. Soal yang kedua yang kita input bapak ibu ya. Tinggal di kontrol C copy ini ya Bapak Ibu ya kalau tidak bisa kontrol C ya klik copy habis di -copy, buka lagi prepare klik kanan di sini Bapak Ibu atau langsung aja ctrl P vitamin ya paste di sini paste alias tempel kita buang nomornya karena saya tadi tidak menghapus nomornya terlebih dahulu Nah, sekarang opsi jawaban. Supaya tidak repot menghapus-hapus seperti ini Kita blok dulu. Karena ini pakai nomor otomatis gampang ya, kita matikan ini. Nah, kan tidak pakai nomor lagi, tidak pakai ABC lagi. Kita copy yang tidak pakai nomor ini, kita copy, copy Bapak Ibu atau Ctrl C. Ya, udah sama Ctrl C atau copy atau diklik kanan sini ada mana kopinya Oh tidak ada kopi di situ ya kopinya cuma di sini Oke kita klik lagi ini pindah dua ini aja Bapak -Ibu. nih yang di sini ini ini nih nih dua itu aja karena itu aja yang kita kerjakan Nah kita tinggal kontrol paste di sini oke kontrol paste atau Klik Kanan tempel paste Oke muncul tidak Wah muncul dia ya Nah, mau dikasih gambar silakan ya. Nah, pilihan ganda. Oke, kita buat kunci jawaban. Kaidah kebahasaan. Kunci jawabannya yang mana? Oke, kita buat misalnya di sini menggunakan kata-kata fiksi. Oke, sudah. Kita buat poinnya Bapak Ibu, jangan jangan lupa untuk mengasih poin. Kasihan dia menjawab benar tapi tidak ada nilainya, Bapak Ibu ya. Sudah selesai Kita wajib diisi Kita wajibkan untuk diisi Kemudian di sini kalau mau diacak Opsi jawabannya Acak opsi jawaban Klik ini Acak urutan opsi Oke. Okay. Sudah dua soal Bapak Ibu Oke okay. Mau nambah lagi Tambah lagi Oke okay. tambah lagi Bapak Ibu ya Tambah lagi Sampai habis juga boleh ya saya kasih Oke sudah Sudah berada di pertanyaan Bapak Ibu Ambil lagi wordnya Ini kita kembalikan dulu Nanti bingung teman Ini sebenarnya kita matikan dulu Lebih enak ya Bapak Ibu supaya tidak menghapus-hapus lagi lah Ctrl C ya Bapak Ibu Klik kanan eee... Kopinya mana? tidak ada kopi-kopian copy, di sini Ctrl C yang di sini ya kopi Bapak Ibu kopi. Ctrl C di keyboard kita arah ke sini lagi, klik kanan Bapak Ibu, klik kanan ya. Mouse-nya klik kanan atau tekan Ctrl P. Oke, Ctrl P vitamin ya, huruf P vitamin. P yang seperti ini Bapak Ibu. Tut <gif> Oke ya. Dah udah tertempel ya langsung ke opsi jawaban kita kembali ke soal kita kembalikan dulu kita unduh dulu ini supaya tidak hancur soal orang karena kita minjam file orang ini kita matikan dulu nomornya baru kita copy supaya kita tidak susah-susah membuang itu abjad copy ctrl c ke word ke ya, quote, ya opsi jawaban kontrol paste kontrol paste bapak ibu ya atau klik kanan tempel sama paste sama bahasanya tambah gambar mau bapak ibu ya, sama aja yang dengan di atas tadi ya bapak ibu ya tambah gambar sudah tuh saya kasih tahu di sini sama prosesnya ya udah mau nambah lagi oh ya ini belum ya kunci jawaban harus dikasih ini hidupkan dulu gak ada apa apa dulu kunci jawaban nah, Boleh diisi ininya dulu juga 4 ya karena soalnya ada 25 ya Boleh beda-beda dengan soal sebelumnya tidak apa-apa juga Yang di atas misalnya karena lebih sukar Maka soal poinnya jadi 10 uh, Yang di bawah cuma dua Tapi intinya semua soal harus 100 poinnya Bapak Ibu nah kemudian kunci jawaban woi oh, batal ya uh, ini sudah ya oke selesai dulu belum ya kunci jawaban Bapak Ibu kita kasih kunci jawaban dulu nah jawabannya yang mana Bapak Ibu pilih uh, ini misalnya jawabannya A, misalnya pastikan kunci jawabannya ini benar dan sudah tercontreng seperti ini poinnya di sini ada Oke Bapak Ibu Oke lanjut sudah selesai ya nah satu soal kembali terselesaikan sudah tiga soal Bapak Ibu yo mau kita lanjut lagi 5. oke acak ya terus seperti itu Oke saya kasih lagi satu lagi ya tadi janjinya saya berapa ya Lima ya kita lanjut lagi tambah lagi soalnya ini. Oke, ambil lagi soalnya. Oke, kita kembalikan dulu punya orang. Kalau 5 berarti saya bikin dua lagi ya, oke? Kita copy ini dulu, kita matikan dulu supaya tidak menghapus-hapus nomor itu. Control C atau copy, <laughs> copy, bapak ibu ya masuk lagi ke pertanyaan kontrol paste di sini atau klik kanan tempel dah ya jangan di tempat lain ya kontrol pastenya <laughs> harus sesuai dengan yang kita inginkan sudah pertanyaan sudah klik opsi untuk memasukkan opsi ambil lagi di sini opsinya kita kembalikan dulu nomor orang ini lagi kita block tapi nomornya kita matikan dulu baru kita copy supaya jangan mengcopy nomornya bapak ibu copy bapak ibu ya copy oke kita ke google kita nah paste disini bapak ibu kontrol paste control p ya control p, p vitamin atau tempel ini sama ya oke bapak ibu ya nah udah oke kita setting lagi bapak ibu kunci jawaban jawabannya apa misalnya beri, berikut ini yang merupakan kegunaan membuat laporan adalah melatih untuk kita yang bukan ya berarti memudahkan kita dalam berpikir menciptakan dokumen yang dapat dijadikan bahan studi misalnya ya oke mana saya kurang tahu juga ini <laughs> ini kunci jawabannya bahwa begitu kan belajar aja nah poinnya kita kasih lagi karena sukar misalnya kelima juga ya empat ya yang intinya nanti kalau soalnya 20 berarti pokoknya bagaimana yang Bapak Ibu mengatur poinnya ini soal soalnya mau beda-beda mau sama yang penting jumlah total kesemuan kalau dijawab itu jumlahnya 100 supaya jangan pincang e, ya nah sudah kunci jawaban sudah poin sudah ya sudah selesai ya Bapak Ibu Oke Nah sekarang kita lanjut lagi ya Oke lanjut lagi satu janji saya satu ini Hidupkan ini dulu Bapak Ibu Jangan lupa Hidupkan ini oh, Mohon maaf ini internet saya lambat Jadi kita lambat ya Bapak Ibu Sahabat-sahabat semua Kita ajak urutan Oke udah Janji saya lima soal ya Saya ajari, saya contohkan lanjut ke soal yang nomor 5 Oh ini belum dikembalikan soal nomor 5 kita matikan dulu nomornya ctrl C bapak ibu ya ctrl C kita ke Chrome kita kemudian kita mau oh, belum tambah ya tambah dulu <laughs> masa mau nambah di sini lagi nah kita klik kanan di sini, kita tempel. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke opsi ke dokumen soal kita, ini punya orang dikembalikan dulu. Kembalikan lagi seperti semula. Yang ini kita blok lagi. Kita hapus matikan dulu nomor soal otomatisnya, baru kita copy, Bapak Ibu. Kita copy ya. Oke, kita copy. <laughs> kita ke Google, kita lagi lalu kita paste lagi di sini, nah, klik kanan atau kontrol paste. Nah, sudah, Bapak Ibu, sudah ya, kita buatkan kunci jawaban. Anggaplah jawabannya ini, misalnya aneh ya. Oke, saya membaca saya ya. Oke, ini kunci jawabannya nanti. Kalau yang sebenarnya, Bapak Ibu bikin betul-betul ya, jangan sembarangan. Kayak saya Nah, poinnya oh berapa tiga lima juga empat ya oke mau poin berapa yang penting seratus sudah kunci jawaban sudah poin, poin uh, nilainya juga sudah selesai nah, isi wajib isinya bapak ibu jangan lupa ya supaya siswanya pasti menjawab semua soal nah ini acak opsi jawaban oke Nah, sudah anggaplah 5 soal ini merupakan perwakilan dari 50 soal Bapak Ibu. Caranya sama. Nah, Bapak Ibu boleh tambah bagian lagi di sini, misalnya tambah lagi di sini. Uh, ucapan selamat ya. Selamat Alhamdulillah atau selamat ketik ya boleh atau gambar alhamdulillah Bapak Ibu masukkan di sini. Selamat alhamdulillah Nanti, kalau ada foto, alhamdulillah, masukkan di sini. Alhamdulillah, ya. Atau, bapak ibu mau apa? Gambar di sini ada gambarnya juga. Boleh ya, nah, masukkan gambar ya. Kalau bapak ibu mau gambarnya, nah, cari, nah, cari kaligrafi ya, misalnya. Saya punya kaligrafi kok ya. Nah, ini. Ada dari di sini ucapan alhamdulillah ya? Ada enggak? Tidaklah sembarang aja ya berarti. Nah, anggaplah ini kita tulis. Ini alhamdulillah lah, anggaplah kita ini adalah teks alhamdulillah. Nah, kita buka. Oke, kita tunggu ya. Prosesnya masuk apa tidak? Nah, oke ya. Berarti sudah selesai, anak-anak menggambar ya? Selamat, alhamdulillah. Jangan lupa untuk lihat nilai Anda nah, ketika dia mau mengirim soal. Nanti kan keluar ini. Oke, sudah selesai, Bapak Ibu nah sekarang kalau sudah ini selesai Bapak Ibu ya ini soal-soalnya sudah selesai bagian OTS ini sudah ini bisa kita setting ya Bapak Ibu nah, kita setting di sini coba kita lihat settingannya nah kuis ini oke ini tadi ingat ya jadikan sebagai kuis sudah simpan sudah ya Bapak Ibu nah kemudian Hmm, kirim kalau Bapak Ibu mau mengirim nah, udah ya ini oke okay. setting tadi apa aja di sini yang keluar ya Oke okay, kita lihat Metal ya Bapak Ibu Oke okay, nanti dulu kita lihat di sini dulu kita mau acak ini soal Oke okay, ini untuk setting itu ya oke okay. Nah kita kirim aja dulu ini ya Kita kirim uh, Kirimnya ini nih oke Ini total poinnya ada 21 ya Kita copy linknya Oke Kita perpendek URL-nya Supaya tidak banyak makan uh, Layar handphone anak-anak ya Lalu kita salin Kita copy alias salin ya Lalu kita tempel ke WhatsApp Oke kita tempel ke WhatsApp kita Pindahkan dulu ini ya. Misalnya ini WhatsApp grupnya ya Grup saya Ini adalah Link Ujian kita Terserah mau bapak ibu pesannya seperti apa Lalu kita kontrol paste linknya Pasti Menggunakan token Ken nah, tanyakan kepada guru, nah, ini muncul Kementerian Agama karena paling atas tadi Kementerian Agama, ya Bapak Ibu, kita kirim. Nah, ini semua ya, otomatis tersimpan sudah bapak-ibu apapun yang bapak-ibu rubah saat ini misalnya saya ubah nih kementerian agama nah, apalagi banjar banjar ya MTSN 3 banjar MTSN 3 banjar misalnya nah, itu tidak perlu cari sub-subnya bapak-ibu karena bukan setting jadi merubah-rubah teks semua langsung otomatis di sini tidak ada tombol save kecuali Bapak Ibu mau merubah kunci jawaban ya itu perlu disimpan Nah sudah jadi ini soal Bapak Ibu Oke okay, Bapak Ibu ya saya tambah lagi ada settingan lagi mungkin Bapak I Bapak Ibu memerlukan di menu respon di sini Bapak Ibu ketika sudah login soalnya anggap selesai misalnya nah ini Bapak Ibu boleh di sini mematikan kalau ibu matikan, berarti siswa tidak bisa mengakses soal. Tapi tenang bapak ibu ya, kan sudah ada password tadi. Ganti aja passwordnya, ganti aja ke tokennya tadi juga siswanya juga tidak, tidak bisa mengakses soal bapak ibu. Jadi untuk mengganti token bapak ibu kan gampang ya. Saya saya kasih lagi. Misalnya suatu saat bapak ibu ingin mengganti token, kita ke token kita. Token di sini ya. Nah, token bapak ibu. Nah, Tertuju open singkat bapak ibu ya. Token sini, kita klik token kita. Nah, sudah diklik token, keluar menu ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti makanan ini dengan yang lain, klik kunci jawaban. Nah, Oke, okay. nah, kita ganti aja, Bapak Ibu. Ya, misalnya menangis. Nah, siswa tidak akan bisa melanjutkan kalau dia tidak tahu kuncinya. Ini menangis. Selesai, oke. Okay. Kalau klik selesai berarti sudah berubah dengan menangis bapak ibu. Oke, okay. bagaimana? Kita coba soal bikinan kita sekarang. Saya akan log out saja dulu ya. Saya akan log out dari sini log out dulu. Uh, mana ya? Keluar. Uh, saya akan log outnya. Sini saya log dulu. Saya log dulu. Caranya untuk log out dulu. Oke tunggu ya Bapak Ibu <tik> Oke agak lama ya Karena berputar-putar Saya keluar dari akun saya dulu Untuk mengetes Gimana hasil kerja kita Oke, lama ya, maklum nih jauh uh, dari apa kita lihat, kita du, uh, durasinya berapa menit, nama ya, Bapak Ibu. Nah, kalau lama kita stop sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan sesi berikutnya, praktik berikutnya yaitu praktik me melihat hasil jawaban siswa. Ya, melihat hasil jawaban siswa bisa ya. Oke, kita, kita lihat ya. Berputar terus ya, saya tidak bisa lockout. sama ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu sampai di sini aja dulu untuk sesi yang ini. Ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan sesi untuk melihat jawaban siswa dan juga menarik uh, merekap hasil dari uh, apa? hasil dari ujian itu. Nanti kita mulai dengan menjawab soal itu misalnya bagaimana. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tonton tayangan iklannya ya di video berikutnya.